Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam sehat dan salam bahagia buat Bapak Ibu semua Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi OBS Bapak Ibu tiba-tiba blank hitam seperti ini Nah Perlu Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu menonton lebih lanjut video dari kami, silakan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami untuk menekan tombol subscribe agar Bapak-Ibu bisa mengikuti video terbaru dari kami baik Bapak-Ibu langsung saja Bapak-Ibu pertama yang harus Bapak-Ibu pahami bahwa biasanya tiba-tiba aplikasi Bapak-Ibu aplikasi OBS yang Bapak-Ibu miliki seperti ini ini biasanya kendalanya pertama Bapak-Ibu setelah update Windows Bapak-Ibu jadi ketika Bapak-Ibu mengupdate Windows Bapak-Ibu dari Windows 10 ke Windows 11 Nah nanti untuk aplikasi OBS nya seperti ini Bapak Ibu Oleh karena itu ya Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Membuka pengaturan Bapak Ibu ya Jadi pengaturan yang ada pada komputer Bapak Ibu Bapak Ibu buka ya Setelah itu Bapak Ibu pilih Graphic setting Nah, di sini seharusnya ada aplikasi yang Bapak Ibu miliki. Nah, karena belum ada atau ada tetapi tidak fungsi nanti Bapak Ibu di-remove aja. Nah, kemudian Bapak Ibu buka yang baru. Caranya dengan mengklik tombol browser kemudian cari Bapak Ibu nyimpannya di mana? Kalau saya biasanya di kalau aplikasi OBS itu biasanya di program files Bapak Ibu ya nah kita cari yang OBS ini, kemudian kita klik bin, lalu yang 64 bit, nah kita klik ini Bapak Ibu, OBS 64 ini kita tambahkan, nah setelah seperti ini Bapak Ibu setelah OBS Studio ini sudah tertambahkan di sini, lalu klik option Bapak Ibu, nah di sini ini ada tiga pilihan Bapak Ibu jika pilihannya adalah let Windows recorded, ini tidak akan tampak Bapak Ibu, guru, nah kalau Bapak Ibu pengen grafiknya di sini itu tidak hitam atau tidak blank seperti ini. Bapak Ibu pilih yang power saving Bapak Ibu. Nah, kalau hack performance ini biasanya untuk uh, aplikasi yang agak berat seperti game dan lain sebagainya. Nah, tapi karena saya hanya capture video atau capture uh, tampilan saya, saya cukup memilih power saving Bapak Ibu. Setelah kita pilih power saving lalu kita save kemudian kita lihat di OBS kita kita restart, kita setelah selesai lalu Bapak Ibu atur C-nya ya Bapak Ibu jadi nah jika masih seperti ini ya Bapak Ibu silakan atur tambahkan sourcesnya jadi cara menambahkannya tinggal Bapak Ibu klik sini terus kemudian dis display capture nanti namanya terserah mau saya kasih aplikasi satu atau apa terserah Bapak Ibu namanya setelah itu Bapak Ibu tekan Oke OK. nah nanti akan sudah tampil seperti ini kemudian Bapak Ibu pilih Oke OK saja nah ini otomatis, aplikasi OBS kita sudah bisa digunakan, Bapak Ibu. Sekian tutorial dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.